di jatuh cinta gara-gara pemuda menggoda sung di mabuk asmara gara-gara pemuda menggoda sung dah disalah tingkah gara-gara pemuda menggoda kebayang bae gara pemuda menggoda sudah di Pemuda menggoda sudah dijatuh cinta gara gara pemuda menggoda sudah mabuk asmara gara gara pemuda menggoda sudah di